Mana orang? Nak macam. Oh, ujung sana, ujung sana, ujung atas sana. Ujung atas sana yang tempat lawan tadi. Airshot. Yang kau mah yang Ini ada turut ya. Ini ada turut ni. mati pun, mister. <tina> eh, ada turut, <tera> <tina> <tina> ada turut. Itu turut aku tadi. Yang aku mati tadi. <tina> eh, aku, dah, aku, dah. Aku, aku dah, aku dah. Aku dah, aku dah. Dekat mana kau? Eh, aku tak liat. Tak nampak tau. Eh, tak. Aku rasa bukan turut lah. aku. Turet, turut. Ada turut silang-silang kat sini. Kau mati ke? Lamalah ya? lamalah aku mati. Lamalah lama. lama aku dia tim balik. Oh dah lama tu reload ah. Ah reload tu kau. Kau reload. Kau dah pedih kau. Mana kau nak Api tu. Ah uh, uh, tu de, kau pergi dekat base batu tu. Ah uh, sebelah tu kau nampak banyak nanti. Ada niket kat uh, tu. Kat tu? jalan. Saya cakap. Oh kau jadi mister ah uh, mana dia? Ah uh, itu niket jauh bukan atas jalan. Mr. Naked hujung sana datang, jauhan tak? Bukankah ni eh? Yang kau cakap tau? Oh. oh ada ah, ada! Fulgur! Fulgur! Tadi Naked! Dia lewat sikit, lewat sikit. Dia ambil dia, dia tu. Dia down, dia down, dia down, dia down. Ha ah, pergi loot. So Kobe, Sama, Kobe. Kobe. Ha ah, Kobe, dia ambil badan kau kosa tu. Berlaku, bukan aku oh, sukan. Bukan, Beraku ok. Berlaku dekat tengah-tengahan tu. Bodoh dia nak flank kita, bodoh. Aku dah cakap dia tak dekat ay, atas tu, oh, dia ay, nak flank. Takde baik aku batik dia <laughs> kalau aa, dia dapat dia dia, dia, dia dia tukar server aku cakap, dia kalau flank tukar server. Dia memang pergi ujung sana, ujung sini datang. Okay meluna. mana meluna? Meluna ke tu? Tak tahu. Tapi depan pinit lah. Hmm. Memang ya, melona. Haa, okay, okay. Kau nak raid je? Jom. Aku blow pintu okay. dia dua ni, lepas aku blow dalam eh. Silakan je. Aku macam biasa tengok si bodoh tu. Si siapa? Mister Mister. ha Lagu. Enggak boleh ambil lagi lah ya, barang? Tak jangan, jangan. Orang nak girit ni kan setan. <laughs> jangan mati kau tarik please. tinggi tu. Patutlah dia tak turun. Oh, tak boleh oh. naik? Hmm. Kalau dia turun dia mati. Aku kotak sini lah. Ada rape pula eh. Boleh apa tadi? Kau keji? Aku-aku. Hmm, sekarang, ya, sekarang je. Ahmad Doh bukan dua C4 dah. Berapa ni? Tu, Ahmad Doh. Ahmad Wall lah oh, puluh. Wall eh. Oh, penat. Penat. Berapa lah? Empat eh? Eh? Ahmad Wall lapan. Enam belas roket. Apa dia Ada no? ed... Ada heli datang daripada jauh. Ah dah habis kita kurang sekarang. Siapa baling roket tu? Chiefo I Amin. Dia dia. Dia <laughs> dengan heli tu. Eh bukan bukan, heli tu tak baling. Owner owner base baling. Bodoh apa? Dia baling bawah ha, mana dia baling ke mana? Dia baling dia buang tadi ke bawah. Aku nampak dekat tepi bil dia. I'm going ah bro, fakit ah bro. Macam dia buang dekat ah, betul lah. Ah dia buang kan? Bukan mm -hmm. kau balik kan sekarang? Bukan bukan. Eh datang Deli. ke? Daily. Asyok aku macam tak nampak orang ah. Oh baru nampak orang. Daily dia macam betul. Duduk, Deli. Deli. duduk, duduk. Ah, hmm, aku mana tu? Aku Ah, kau layan dia bini. Lagi lu. Ingat dia tarik tu bini. Entah. Dia buang apa tu? Apa dia dia? Datoh, datoh, bergegeg sikit. Go oh, down, go down, go down. Mati mati. Datoh, send asat red B dia. Tak terambus. Bodoh sial main apa ni Siam macam ni? Okey, wah, apa kita nak raid dia tu je kalau dia <laughs> tu, tu aku tak aku tak aku tak paling. Ha, <laughs> oh jap. Okey kan kau yang tengah raid ni. Aduh, kecus okay, sia si oni. Oh, berapa banyak pun dia dia. Holy shit! Oh! Hmm. Notet tu kau! Tunggu je lah. Tunggu je lah. Dia baling kat mana? Tak tahu. Apa tu? Tu boleh pergi belah sini? La. Macam kat atas. Dia panggil orang tu. Dia panggil orang tau sini. Ya yeah, tu. 4G pulak ada Shooting flow, shooting floor, shooting floor 4G Ah, dapat, lezai <laughs> uh, sahaja saja itu. Uy, yo, merugi aku Allah, ada orang belakang Alhamdulillah <laughs> Mister, confirm, Mister Biar tak, Brian, Brian Oh Brian, baru, baru Aku dah sama murid, kan? aku datang sama murid Yang ni sial berayang tu Jangan kita tengok tu belakang <laughs> tu Tengok? Dia dah dah dah dah Dia dah dah dah dah aku dah tengok doket tu Dia tiba-tiba Dia buat oh. kau je? Oh aku Apa dia ni? Tak tahu tu, dia marah apa tu Tak kena pulak kepala. Kau mana pindik? Aku datang balik belakang. Boleh loot balik badan. Oh dia. Mana boleh kau? Ah oh, ni Brian ni. Eh dia dah loot lah habis lah. Angat lah juga. Hmm. Brian mati dah. Dah jauh datang dia datang. Datang mana? Datang mana? Jom tengok. Belak sana tu. Ap, nak, kalau colok scope kena pak azmat hujung sana ah uh, 195 dah jadi dah jadi badan dah apa yang dia marah sangat tu kita datang nak farm-farm rate dia je babi tak ada angle bodoh nak tembak apa dah dia tembak tak tahu dia tembak kau dia marah hang kau tu diri best tu bodoh bodoh sial dia apa dia ada yang kena headshot pada tu? Bodil saya penuh ah aku balik jap. Baik. Ah makan kau boleh dah. Mati dah Molona tu. Oh. Oh. Itu boleh ladder ladder ladder naik je. Bam, ambil roket pada dia. Ha ah, habis settle. Tak boleh belah level tu ada target banyak. Oh, okey okey. Ya yeah, tak ya yeah, tadi. buat perangai lagi eh. Dia tembak dari angle lain lah bro. Assal, pasal benda min bodoh aku, aku dah naik atas tadi. Eh, hey, what the fuck? Apa ni? Oi, siapa boleh net? Dia tu. Oh, dia boleh Dia boleh Dia kat top-top. Melompat-lompat -top. dia boleh Bodoh macam kata. Tak nampak dah dia. Habib betul lah. Oh dia, dia ambil airdrop tu, eh, tu eh? Dia bagi airdrop eh, tu, airdrop dia eh, tu? Kan bukan? tu jauh sikit airdrop tu? Eh, pinit tipi bodoh aku dah lah tu Tengah tengah ni sebab dia tak tem dia tembak roket Briner datang Tak ada pun Kenapa dia, dia roket base ni lah, ya? apa salah base ni ya? Brian tu dah tak datang ah, tak nampak Oh dah stop dah Aku kat dalam bilionang dah ni Eh, dah masuk ke kau? Ngomong oh, red, ooo no. Eh, jangan jantung jang, bro Jangan jantung jang, bro Tapi dia red base inter bro Kenapa pini mati ya? Tak <laughs> <laughs> ada tengah Aku nak try, aku dah try <laughs> bodi tadi <laughs> Aku dah agak... Ustaz dah oh, aku atas tu. Ya dia tu. Mari bidek. Kita bunuh dia. Dia roket kau je? Tak. Dia roket bawah pistol yang terbuka hari. Oh ok dia roket aku dah. Sayang. Betul lah tu. Hmm. Dia oh cuba. dia terkejut. Dia rapat lah Siapa kat tu je? Kat mana je? Dalam base tu? Belum -belum. Kau kena masuk base ke kanan? Aku bunuh dia Baik baik Mana pindah? Where, Where is my cover? <laughs> ya yes, saya get... Oh aku dah keluar uh, Aku ada 3, 32 roket 16 C4 Balik je dah Balik je uh, Balik kat ah! siapa? Uh! Jalan dia tebak siapa tu? Apa yang dia marah sangat tu? Tengok Pigi ke? Tak, dia tebak tu. Aduh, mati kat dalam. Dia kat mana je? Atas eh? Dekat arahnya. Aku mati baru shooting floor. <laughs> Tapi aku mati kat luar, Pinnick. Jaga. Pinnick ah, nak jaga. Alah, aku salah tipi. Eh, salah spawn. Aku mati kat luar belah kiri entrance dia. Okay, apa yang salah? Betul lah, tipi sini. You, pintu, pintu, pintu belah sana? Tak, pintu yang terbuka tu Pintu red tu Jaga body je Hmm, bodi aku literally aku, kiri bawah aku, aku belah sana, aku belah aku buat Rokit ratu Eh betul tu kat situ, situ, situ je Aku oh. mati dekat pintu depan tu Kan terbuka oh. pintu tu Yang lama keluar. Keluar, Luar, luar, luar Bodi tu ada 32 roket, 16 C4 Bukit hancur ada? Hancur pun ada Aku nak daripada badan kau. Semua aku buat lagi tu, koi. Sebab aku tahu dia nak roket aku daripada atas nanti, eh. Ya? Tuh, tu. Bodoh Aduh. tu macam tu, kerja dia. dia tu. I'm here, I'm here. <tuk> We with... load. Baku, ada dia, aku. Kenapa dia pakai explosive bullet? Nah, Bode kau, kau belakang kiri, kawang bintu kat luar, eh. Ah pintu luar dia tak dia tak panjat ye. Oh, ni dia. Dia kena dia kena kejun. Ah tu tu tu. Ah, lagi je. Ah, ada lagi, lagi. Tak ada punya. Tak ada bendanya okay. dia boleh buat, brother. Hi brother. I'm here. Okay. Nak tembak mana brother? Dia boleh roket tapi. Lama ni. Lama ni. Dah satu je pula kan. Oh, dia tengah belai-belai. Eh, letak pintu. Eh, what the fuck? Asal tebak aku? Bodoh aku tak bersalah, pantat. Siapa dia tebak je? Eh, I mean, dia letak tembak dari mana? Dia bertepi ni, you. Oh, aku dapat M2 dia. Lupa. Memang guna lah. Oh, daripada... Oi Nek, what minit, the minit. fuck? <laughs> Ui, tujum belas HP bodoh aku Dia mana, dia baling? Di baling. Di baling. Ah, dia dalam, dia dalam. Wah, dalam. baling ke luar Dia ada shooting floor, shooting floor tu Ada, eh, ada, ada orang drop ni Ada orang drop heli belakang kita ni Ah tu, dengar tembak tu Dia baru drop heli Jadi, jalan aku tunggu aja Alright. Aku pergi dia betul-betul. Tunggu dia. Aku mati. Dia bangun. Tiga pawang, tiga pawang, tiga pawang. Holy shit, dia dapat aku. Ya ya je dia, macam je. Oh no. <laughs> oh no no no no. Ada ada kena apa Oh, roket atas tu, atas bukit lah One down oh, oh, kena roket bodoh hey, oh, mana tu? Mana tu? Tak tahu, tepi aku je tu Oh ni, 87, 87 tadi yang ramai tadi kan? Dua belah orang bodoh Ay, Alah, aku kena juga, kena dah nyut Eh, ramai bodoh Dua belah orang, dua belah orang <laughs> Oh, dia roket tu. Dia roket besok. Oh, ah, kau mati je? Okay. Kau mati je? Mati, mati. Ha. Ramai bodoh. Aku naik aku batu caw. tu tadi. Holy shit. Dia roket balik tu, base tu. Okay, ya, enggak matuh. Enggak matuh. Ya? Ha, kita pergi. Ya, tapi, uh, body. body kau pergi aku selesai tak ada. Dia tak ambil? Tak, tak. tak, tak ambil lagi. Hmm. Tapi nak pergi ke situ agak challenging. Oh, aku <coughs> dadah ni pun dia tebak cawan gila je. <laughs> Marah betul tu. Ui, dia buat naik bodoh. <coughs> dia buat apa? Tidak boleh habis On the go? Hmm Apa salah on the tu dah? Tak tahu Tak ada Rikir, rikir, Oh, ambil kau perang Kau nak sangat de nak lah, bentuk -bentuk Data Dia nak pagi orang tadi Apa betul-betul orang datang Datang raid dia ada lah Kau looting je? <laughs> Kau boleh, kau boleh. Dia punya dijinya jauh la. Uh, oh, kita ni kita, kita ni je. memang darwah ah. Hmm. Ya Allah. Dah kuria. Tapi ni ah pakai silencer. Cucu cucu cucu cucu cucu. Silah mai bodoh-bodoh orang aku cakap. engkau. Aku rasa aku dah down -kan dua. Tiba-tiba aku tengah reload tu, aku mak dah tu ada orang belakang. Ini jangan jangan bagi kan lah. pergi kat sini. Oh, oh oh kau ke tuji. Oh oh aku oh, oh, bunuh sorang. Oh. Aku bunuh sorang mudada. Oh, oh. Nice nice. Seluskan perjuangan anda Aku bunuh lagi sorang. Dekat depan dekat kisah. wall batu, wall batu dekat depan masa kan, ni angle finite dia Oh baik baik baik pam pam pam. Kami kami kami. Aku dah jatuh daripada awak jumpa ni Ih betul Kita jadi gila sekejap Tahu ni lah nak clear gambis kan dengan loot-loot Aku pun lagi seram <laughs> eh. Berapa ramai je? Ramai je? Memang ramai lah ya. Aduh Aku guna MPD kat belakang kawan Dia dah masuk bay belum je? Belum eh? Dah doang, dah doang, doang, doang aku Dek, doang, doang Dead, dead, dead, dead. Oh, dia Ni ada aku Api pakai buah Ya, yeah, luar api sakit Wtf Kau ada buah kau Dia ada M2 tu Senti lari lagi eh, senti lagi ni Aku guna lagi Zulang Zul Yoh Allah Ya Allah, ni banyak barang Sari. tu! Ada roket lagi ni, 30! Tiga, tiga! Oi! Mama ni! Betul tak, Mama sini. ni buat tu! Tiga puluh! Tiga puluh ni, tak cukup bro! Aku ada dua, roh, dua roh, roket! Dua roket! Dua roket! Lari-lari, aku sempat bunuh banyak gila di sini. Okey, okay. aku ya ada tiga, enam, sembilan, dua belas, lima belas. Bagaimana siapa? Haa, 180. Dua ratus pu... Dua ratus... Dua ratus pu... Dua ratus pu... Jangan... Jangan mengira bodoh. Ada tu, dua ada ratu rat empat! Ada ratu rat ni lah bantai kenapa? 29 roket bunuh lagi bunuh lagi lari aku lari bunuh aku bunuh ni semua orang balik ha ha kita tak minta action berdua action datang ramai tu lah pagi lah pagi lah bunuh lagi tengah tu buat donok kat engkau ke apa ni bantai tak tahu aku punya bunuh nak habislah du kau nak tembak guna roket tak? aku buang du orang tembak roket Okay, boleh aku habis. Datang balik, datang balik. Eh, dia orang tembak. Atap, dia orang tembak. Dia orang tembak. kau dia tembak. Ah, dia tembak kau, dia Tapi lebih kata lebih kita hina. Pakki bro, pakki bro. We give a fuck already bro. Langgar saja bro. Kau tengok dalam ni, doh. Kau cakap tadi ke bawah 30 kan. Kau tengok dalam ni bodoh. Kiri, uh, kiri atas ya? Eh? Ah, Ke kiri atas. Tengok kiri atas. Ah, <laughs> apa, apa benda kau cakap 30 roket? Apa jadah benda saya roket juga? Aku on record. Mati, aku on recording pula. <laughs> Nanti kau tengok balik. Ya, depak tu. Bapak ramai bodoh, bodoh, tak beha bodoh tu. aku bunuh. <laughs> What the fuck? Yang Muhammad tidur pink ni pun still hidup ye. Boleh bunuh tu dorang Tak apa yang 87, oh, 87 oh, tu Yang 12 orang ni uh, Ada orang dekat dekat tu Alamak. Dekat tu, dekat yang wall tadi tu Aku maybe down kat dia, dia sempat letak wall tapi aku tag dia banyak kali Sebab dia pakai sheet gear So dia maybe down Kita kena datang berat opus Ok mati mati mati, tujuh tujuh tujuh mati Oh ni MP49 dia jauh ni. MP49 tu easy to see uh, it's a piece of shit, cannot suit shit. Uh. <laughs> ya. Yep. Eh ni sape mati sini ni? Oh ni owner yang tidur ni dia dah mati dah. Wei eh, dia tidur lagi bodoh. Aku biarkan aku biarkan dia tidur kat situ. <laughs> aku biarkan dia tidur kat situ bodoh. Oh, ada belakang. Where oh, the fuck? Huh? Belakang mana? Tak ada tak ada, tak ada. Oh, Aku aku kena ejek eh. Oh, Where the fuck? Lepas. What are you talking about bitch? Lalu susah so kot right? Okay Rina Aku hug base tu tadi Rina Aku tadi aku nampak ada full gear hitam kat depan base besi kiri ni je Aku tak tahu dia pergi mana dah Ni ni ni ramai kat depan base ni Babi ramai bodoh Eh, uh, mai bodo. Penyesalan je aku dah aku mati aku yang tebok kau mati. Pergi jauh. Ya Allah, ramai. Yup Eh, uh, main biar kan datang. Aku uh, rige broy. Ramai mati depan tu pinet. Wol wol wol wol. Aduh, kau orang okay. Aduh, tak boleh. Alih boleh sini. Budikor lagi je. Tak kaw budikor. Mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm. Mm Apa yang visit ni tak biar-biar kita penat wizard. orang tengah perang besar yang ni visit. Siapa bunuh aku punya member baju pink? Aku aku. Aduh lu ni. Ni kan dah dapat tu. Ha betul. Apa salah member aku tu? Ke mati je kata Pak. Heeh. Uh -uh. Dah dah dah settle ke? Eh? Belum. Belum kan. Right? Oh dia tengah belau. Ada orang conte dia, ada orang tu dia. Oh mati dia mati dia mati. Ya. Ke mati dia ni? Tak kawan yang ada orang. Kau ah, datang mana? Mana? Aku ni. boleh datang, aku boleh datang ni ke? Boleh boleh. Will, dekat, aku dah blok, aku dah wall baju kau. Okey cantik. Oh tapi dia dah roket kayu. Kau ada tu besi. Jangan kau pisau. Belakang kanan, I love you. Perih dia besar datang. Oh dia me roket. Tu. Kita kena main Salenser ni, eh, ni nah, kan, Dinan? Oh, ha tu. Mana roket kita? Belakang kanan. Eh, belakiri pun ada. Aku dah rocket. Bunuh dia kalau boleh. Belakiri? Ah, belakiri atas jalan. Tapi aku pacak wall je eh, bodoh dari tadi. Tak sempat buat apa, pacak wall mati. Anjing. Dia ada tu dekat sini. Tak ada tak beg dekat sini? Dia tu. Aku nampak ada orang kena perma permanent ban tadi. What the fuck? Hacker. Baju ngori dia tu. Pada wall kan. Ha, aku dah wall lah istri. Jalan ni aku tak nampak. Ha? Dia ada sambel tu, dia tembak aku tadi dekat tepi-tepi tu. Oh, tepi rumah ni. Tading. Kepala je. Mm hmm. Oh, aku pergi flank dia, aku pergi flank dia. Rumah yang yang pinit selalu wounded sebab terjun juga. Ha ha. ha. Okay, aku dah agak amal tu Bawah dia belah kanan Alright, <laughs> ah, right, aku pergi flank dia sekejap Aku ada sehazement dia Oh, ada belakang ni belakang dia ada je uh, Aku dah attack dia dua kali Kau oh, haji Aku dah pacar dua tiga words tu, orang boleh main wall tu <tuk> Mana tu belah kanan Kanan batu batu Aku tak tahu Aku tengah mencari ni Oh, Usah tu saya aku tak nak buat oh, <laughs> oh, <cukup>. ah, Tengah tu Tengah, tu. Tengah. Tengah, tengah, tengah, tengah Haa, bawah dia ni dia ni Okey, okey, dia ni lah pengaku Cepat ni Ada seorang tangga tu Tengah mana? Tak, sepanjang Oh kat situ tak takde lah, lepas aku bunuh dia dah kilir lah Ada serang dia kek? Aku isiak aku isiak Oi, atas Atas rumah tunjuk Eh aku aku aku Kau bodoh kau nampak <laughs> punya terkejut aku, punya terkejut aku <laughs> kau nampak Dah Dengar bootstrap katanya pusing tu aku tadi Dekat wall, wall kayu kita letak dia, mai. wall, -wall kayu? Oh, okey, faham. Wall depan sana. Habib, <laughs> atas rumah, atas rumah, tengok. Oh ya, ada orang kat red base. Red base lah, ada orang ha? Ha, Dua orang oh. Habib ah, tu. Tiga orang? Ada orang kat wall ni. Wall-wall yang aku cari uh, tu ah. Okay banyak 2 3 orang dekat full gear. Dia maybe nak push kereta. Aku push dia, aku push. Kalau dia push kau aku nampak. Mm -hmm. Aku tek soang 3 kali. Dia mati ke? Ya? Aku main tembaklah dalam bush. Kena 2 2 tak 2 tak. Oh itu naker. Naker mampu, mampus, nikut mampus. Dia tu tak tahu Ada seorang bola pelompat habis Tiba-tiba ada PVP Mana orang babi? Mana orang? Asal kau orang lain? Oh! ada orang kena rocket okay. aku nampak Satu dead Aku mati juga. Siapa tebak ya, aku so dari tepi. Ni tahu. Dari tepi. Tak tahu mana tapi dari tepi. Bordoh. Aku dah double headshot lah mamat today. I'm here boy. I'm here. Don't worry. I can look back. My body. <coughs> tapi selamat ke? Untuk aku lintas ke korang ni. What the fuck? Oh baik baik baik. Cover. Cover baik. Cover baik. Cover baik. Cover baik. Surprise fire, you play. Surprise fire. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Surprise fire. Kenapa yang kill aku? Dia belah kiri. What the sial? Eh, kosong. Oh, ni badan aku. Jangan jaga ada atas tu panas aku. Tolong, tolong, tolong. Dapat? Ah. Dapat? Oi. Oi, aku, dah masuk, oh, tu, tu. aku dah masuk kot. Wah, oh, dua tu, tu. Siapa yang pecah? <laughs> Siapa aku? yang pecah? Siapa yang pecah aku? Tak masuk. Gitulah tu. Ke mana? Atas atas base, red base eh? Ah, atas red base. Okey. Gigi memang dekat situ chilling ah. What the fuck jalan sikit pun mati. Mati at base, at Ah, ah, ah, ambil kau, kena laser. Laser. <c> Dia lari bodoh 20 orang. Ah ah, orang lari bodoh. Aku tak tahu lari sebab depa bertembak kat sana tu. Depa melawan kat sana tu. Ah, uh, ke depan. Hmm, ke depan. Aku rasa naked tu dalam base tu tengah looting-looting. Dalam dalam tu tak ada dah, atas tak ada. Oh nak. Dalam base tu aku bunuh... Si Malona! Malona dalam base tu! Diorang tengah defend oh, tu! Patang balik ni? video tu berapa dia orang pecah tu? Oh haa... Apa pasal korang-korang tadi korang buat kita orang macam ni? Kiri kanan yang tertebak kan? Oh tu, atas ni banyak orang tu? Ambil je? Ya? Aku tengah macam nak AK Babi! Ada yang Ada rokel, tu, mana yang Ada lokel Bawah, ayuh eh, bawah, bawah. Dekat sorta... ah tu uh, je. dek, dekat. Udah orang kat sana ni pegang gila babi tu. Aku dah tak ada bullet sangat ni. Aku masih bullet. Oh, betul lah. Atas ni, atas ni. Aku an... katanya, katanya. Kau aku, kau aku banyak. kena ni, kena ni. Dorang leik tak ada. Yep, dorang oh, perang kat sana. Aku Oh, go. Mana? Aku buat tahu, tak lelu tak lelu tu. Mai ke angle lu buat hal sendiri. Lu ting AK. Apa nama dia? Yang penung kau? Michael Angelo, Michael Angelo Oh tak tahu siapa Salazar Bodol lah pindit sebab engkau aku dah takut dah naik angelo ni Ya naik tu, aku tak tahu mana Kau dah ada angle macam tu Kan dah aku tahu setan Masalah aku kat sini dah ni, aku dah start dah ni Dah lah aku ada tiga antropon lah tu Dah dah dah Aku dah bunuh tiga orang dah ni, 87, 87 Tak bunuh lagi Michael Angelo ni Aku aku nak keluar dari sini Tolong aku je Aku tengah dipa bodoh aku ada satu line AK Oh iya Aku bunuh 87 lagi, mana mereka jelur ni bodoh pinit! Aku tak nak makan jelur tu bukan 87 Aku tak okay. Dia, aa uh, tu, dia apa, aa uh, itulah aku takut tak terkecun aku tak bunuh dia lagi Dia pakai silencer berapa meter tau? Kena tengok komentar lah mm -mm. Ada orang <laughs> boh aku ya. <baik laughs> Bawa. Kau tolong tu. Bawang tu. Bawang tu, depan aku. Kau, wall kayu ni. Depan aku, betul tu, wall kayu. Lepas tujuh, lepas tujuh. Habis apa, makaibu. <laughs> dia, dia tak boleh lah, barang-barang dia kan dia. Barang-barang duduk, kan dia. Kau loot duduk. badan kau. tunggu tunduk, aku, dah, aku dah ambil barang-barang kau sikit. Nanti kau minta balik apa kau nak. Ah, ada orang, ada orang. Jangan, ah, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Jangan keluar, jangan keluar. Dia ah, done, dia dan dia dan. Nak lawan dia orang 2 stack 2.56 saya dah bawa <SILENGALAN> Ya yeah, tu Kau uh, okey minit? Okey okey Holy shit apa yang tak habis lagi kat sana tu? Eh Ada orang kat depan ni, ni eh, base besi ni Down seorang? Ah habis bullet! Ah ni ada naked banyak eh? Ah naked tak apa 8787 87 lagi nama dia Wall mana? Wall batu kanan eh? World, uh, base, ni, base ni, base ni belakang ni ada satu full gear Ah tu full gear, nampak? Aku ah, air shock kembali full gear tu Aku tembak dia aku tak tahu Siapa kena shockkan trap tu? Bukan aku Hehehe <laughs> Oh dia, dia tutup base dia Babi oh, terkejut dia? Are they, are Naked Eh apa nampak AKI lah asyik baik Dia tak ada gun dah dua akusa 8787 ni datang full okay gear lah Haa, doang spawn base tu orang kat jauh Oh aku kena headshot Mana? Bawah? Bawah kita? Tak tak, base besi Depan aku, depan aku Depan bigi, depan bigi Haa, depan aku, depan aku Haa, jelah, base besi oh. tu Oh, dia load button dia Oh, aku tak reload Aku tekan tekan elektrik ni dekat base besi, besi ni Dua orang, dua orang, satu naked, satu full gear Mana? Base besi kau ni, bawa sini. Okay, sorang down Haa, dia ada satu, supposedly Kau bodoh full gear ke apa? Azman, Azman. Azman dead. Eh? Okey dua orang je betul lah tu. Hujung sana kau rupak tau? Oh? Sana tu tiga orang. Oh lepas tu tiga orang. Aduh. Mati tak tak bukit ni. Ipinit, aku bunuh orang hujung sana tu. Eh, tu full Eh, kau nampak bodi aku atas, atas batu tak? Nampak? Jom nampak, bagi nampak. Loot. Ada seorang eh, eh? tengah ni. Dekat aku tadi. Nampak, <laughs> diorang. dah lari jauh. Diorang dah push ke jauh sana. Ramai tidak, gila. Tidak, tidak. Ada bullet yang kau, Ipinit. Eh, dekat bawah ada abis korang tidak, ni. Eh. Dekat bawah buku tu ada naked habis tu. Habis aku dulu. Pergam Aku duduk pink atau blue, oh, aku nak duduk ni, bawa kau Ok, dia dekat tangga, dekat tangga, dekat tangga, dekat tangga, right base Ada Aku nak look dia okay, aku atas okay. batu eh Aku duduk satu naked, aku tak tahu itu ke dia Aku rasa tu bukan dia tu Dia lari ke belakang ni ke? Oh ke tu? Gitu. Ha aku, aku, aku bunuh naked tu Banyak ada body depan kau tu je kan? Ya, yeah, no. ada. Banyak dia. Ah! Banyak ah! ah! dia. Banyak ada body. Banyak ah! ada body. Ah! <tuh> Atau face mark akan usap. You Kenapa? Know? Uh, face mark akan usap bodoh. Dia ada naked. Asik baik bodoh si naked ni ambil M249 kau setan. <laughs> uh, dia dekat tangga ke? Dia spawn oh! aku tak mati setan. Mende kopi ni kena datang cepat bodoh. Aku minum kami. Budak ni seorang. Oh, baju hijau ke full gear? Tak tahu aku skin aku tutup sekarang. Okey. Tak, tak baju hijau tu kasih guys tu. Baju dia. Okey, aku boleh rosak bodoh perang. Bersepai kaki kat sini kalau aku nak. Ah, dia dok pakai kaki kan dia? pakai tempat tu Uh, oh. uih, oh, <laughs> siapa tiba? Crossenser. What the fuck? Oh, tak tahu, tak tahu aku tak nampak. Okey, jangan, jangan pergi belah sana eh. Belah kanan eh? Hmm. Kanan bawah jangan pergi. Tu, ni kanan cello tu. Dia tempat pinpoint. Loh, aku ada bunuh orang jauh teruk tadi, tapi dia wounded, dia tak mati. So, mesti selamat kan. Oi, weh, aku tengah siling kau siapa terbab aku ni? Di kanan kau ada naked. Tapi arat-arat -ar tak ada weapon. Oh dia ada... Ah dia mampu lagi. Ah dia wounded. Ada doh. Semua lari. Pussy out. Salenser tu mana? Tak tahu. Ada pinggang ke Pinggang? Tak ada bro. Aku tak ada loot pun. Kat badan-badan ni mesti ada kan? Tak ada. Nih ada pinggang ni kat pedang ni, oh, ni Bak katil eh. ni Nih mata je tu Bunuh lagi seorang. Baik Kau depan ni lah Jauh sana budung kau Wah wow, kenapa nampak gear satu. Eh, pinit sini. Nampak tu? Neng. Tengah keluar. Eh, bukan full gear. Nampak? Atas, atas jalan, nampak, atas jalan. Nampak, nampak. Eh, yes, satu. Eh, hey, ya Allah. Ayy. Tapi dia berikan tombuk tu. Kesianlah aku. Ni tak keluar darah tu. Allah fahak akuan. Allah fahak akuan. kunci. kunci dah sebab sana. Aku kunci dah sebab sana. Aku bunuh CEO Melona. Oh, Melona kat sana? Mm -mm. Nah, tak apa, Melona. pergi ni, Jomlah. Eh, ini kau tak check oh out dalam ni ada 3 belak roket, bodoh. Hahaha. <laughs> tak, tak muai. 256 explosive bullets. teman ni nak buat apa tu? Eh, Uh, mati lagi pupi. Eh, belakang. Alah, rumah saja. Belakang ada belakang rumah. Ha, dekat air rumah tu. Badan kau penuh kan? Haa, kau penuh Itu je? Kena tebak? Haa, uh, uh, dia kalau luar rumah Haa Dah, dah, dah, dah Mati kan? Tak ah, macam ni betul Bodoh aku pakai sepas tu bullet ni sebab dia tak ada bullet ni Ambil bullet aku, bullet aku Depan. Anak kau? Pinik? Depan aku ada dua, tiga orang tu Lepoi. What? Ya dia, aku tak ada bullet je. Oh, boleh aku. Aku tengah tengah jalan. Aku tuna. Uh, lama dah mati. Ah, oh. ada. Aku jumpa boding kau. I Amin, mean, aku tak tahu lah sebab aku loot badan Cina tu, maybe badan Cina tu dah loot badan kau. kau sapu dah tembak kau tu je. Betullah. Aku tengah jaga badan belakang, kau tidak ada nak datang, oh, nak tembak orang. Ha, ha ni ni, ni ni. Mana? Ha, ha ni, ni ni Oh ya Allah, ini ke badan kau? Oh, ambil kau. Mana kau? Ni ni ni, woi. Aku kat sini ada bullet sikit pinik mana? Ha? ha ni eh ni ada 20 jelah tapi. Tadi aku lupa satu. 7. Belum lagi penuh. Ada ni kat Haa, oh, naked kiri ni. Dia naked je takde apa-apa. Dead. Kenapa hmm. kata kita depo tu? Ada lagi tu. pergi belakang belakang batu tu. Ya Allah. Alhamdulillah. Cepat okay, Yonotnya tembak. Ya Allah ni ada lagi A-K-Latuh guna. Aku cover kau je, dah panik Tengok atas gibit, berang, tak apa mampus Kau belakang depan sana tu ada lagi dua, forget Tak ada, hujung sana hmm. Itu bunuh pun aku tak boleh loot, apa bentak Budi aku dah satu row AK ni AK? Okay. Uh -huh. M2 bro AK M2 bro, kita okay, okay, okay. Okay. Okay. okay M2 satu row bro kat badan Aku teamwork M2 tak kena bro <tid>, uh, aku tadi, printer aku, printer tadi aku dah M2 budak tu kan? Aku tembak dia uh. M2, semua bullet kat tepi kepala dia. <tid. <tid. Aku tukar balik AK triple terus. Mana dia Dua. Oh batu hujung sana! Hmm. Adui! Oh, dia pakai sniper. Dia, bukan dia. Aku nak Dia Dia, dia, dia. Sebab aku tengah pandang belakang ni, dia tembak pontu aku. Udah. Udah tak Padang Dia push je je? Depan awak ni. Depan armoured board base. Kawan-kawan uh, ni dah push yang jauh tu. Binik. It's okay. Depan armoured base, depan batu tu. Tunggu kiri. Datuk. Okay, minute. Ui, bodoh. Mana bodoh tarik ni? Tarik tu database, bro. Lepas jenam? Tak tahu. Nampak dah? Tak nampak. Oh, aku tengah sikit. Dia nak low tukar kan aku tu? Mm -mm. Aku tengah sikit. Kau kata dia pukul kiri, aku pandang kiri kan ni? Kau pandang kanan-kanan kau sikit. Dia dia ke batu-batu ni, dia hukit tinggi ni tengah ni. Oh, aku nampak, aku nampak. mati. Oh, tak mati. Tak mati adik kawan dia tengah cover dia pula pergi okay, masa terbaik aku masuk dalam bodoh kawan dia tepi tu. Ah, Satu mati dia. Ah dia kat situ orang haja nak lud badan. Kiri hujung, dia flank kiri jauh. Ha ah, ni tepi aku ni eh. Okey ah, ah, kiri kau kiri kau. Ibalah. Dapat dia lud bubuh dia aku sikit tu. Hmm. Duduk tembak. Itu yang kiri tu tembak Mana tu? Batu. Mana tebak kau tu? Kanalah batu eh. Tak tahu. Tai. Eh, siapa ni. Oh, yalah. Oh, apa nak tu dah. Entah macam tu. Mati yang jauh. Yang atas batu eh, tu mati. Yang atas batu mati. Mati? Oh, yang atas batu depan aku ni pun macam low, tap, maybe down, maybe tak. Ah. Tak nampak dia. Atas batu kiri kau tak nampak ah. Tak nampak dia. Dia low ah pasti. Dia down doh, dia mati aku rasa. Ah, adam ke kau anjing? Confirm ah. Masukkan so down, duck nama dia. Haa, ah, yeah. atas kau je, depan kau je Ah betul tu, Down. yang depan kau tu mati ke tu Ada yang tu tak pakai yang tu Fortnite tu kau bodoh tak cik main game Dia lari you je sana? Dia nak datang balik naked, aku dah bunuh Naked datang balik? Kita orang boleh keluar naked ke bawah yang tu bro <laughs> Benda tu ni Aku tak tahu nak draw apa dah ada masalahnya. Aku dah aku malam. Aku mah ambil LK je. Ambil LK dah uh, pulak. Yeah, ya yeah, tu, pulak. Ha, uh, tak Full gear dah tinggal lah sekarang. Apa barang? <laughs> <laughs> tak main full gear dah, bro. Dua yeah, leker bawakan dia. Lekil rosak. Buang. <laughs> <laughs> Aduh. Macam ni je? Nak main kena ada kawan macam ni je? Yeah, oh, betul lah. Baru akunya bahu tak berat sangat. <laughs> Aduh. Oi pinit punya tak keluar ba, nama tadi pinit ah, Aku nak cekut sepuluh air cek Aku nak tengah bunti kau Haa Haa Haa Ini orang doa BK ku Marilah ambil BK ku BK Tembak puas-puas oh. Ini kalau kita tinggal mati ni Siapa dapat ni Meletop dia Terkejut dia <tuk> <tuk> Oh kau teri pelik kau Oh kau yang tembak Kau yang <tuk> tembak Ada orang Ada belakang aku Didur terus dia Aduh Apa ni buat Thompson Ish <laughs> token mulona mulona buat token tu ajuk mulona aku letak mana kita nak <laughs> rate saya yeah. yeah. yeah. yeah. dia, dia dia dah support kita tu betul betul masalah nice appointment eh, mulona kita dapat kita dapat barang-barang kita pada dia oh. yeah. Yeah. Yeah. tak masalahnya kita nak rate dia aku rasa tak lepas tapi ingatlah dia, dia panggil <laughs> semua orang datang <laughs> ah dia panggil padan dengan dia 12 orang <laughs> ni datang teruk no. alah ni kena ni kena kena kena mati kena kena pinit Belah Dalam dia ni Dalam dia? Dalam. Dia masuk dalam. Dia naked Nampu lah? Masa ngebang. Kacau lah tu <laughs> Mati? Mati Mati <laughs> Melona, oh, Melona tadi, ya? Melona? Eh kau mati dengan Melona tu? Iu Ni apa tu? Dia, dia dah support kita bagi barang kita, okay, kita okay, Jangan nak dia dia yang bodoh ah, dia balik dia balik ni aku bagi kat dia baliklah tunggu sikitlah <laughs> okey terus sunyi jom balik bestido ya tu first first oh my god what a rate Yang rate maybe thank you for watching yo yep. <laughs> <And> thank you <laughs> for watching aku tengah record <laughs> oh ya ke tepat Thank watching. Yeah, aduh. Eh, eh tunjuk banket semua barang dulu kau dah tukar banket lagi. Oh, iya ke? Dah nak tunjuk dan. Eh. Aduh, nak tunjuk dan semua pekerja. Eh, syek. Tak buat apa-apa nak -apa, sanya. Orang datang rekt <laughs> eh. Hahaha. Kita datang, buat kacau dari jauh. Sampai orang tu lagi ke sana. Ramai siap. Tak rasa ada satu lagi clan tu datang tu yang diorang push balik ke belakang. 777 tu lah aku rasa yang aku bawa 245 roket bawa balik. Oh yeah, ya, tu, tiba-tiba, belakang lagi. Haa, tiba-tiba tujuh, haa. Nak buat apa tu 245 roket ke? Dia, dia baru nak, set, dia baru nak ni tu, apa yang buat? Ramesh aku kat nak ah, buat, dia jalan-jalan sambil rom tu, aku perasa. Eh, IP home lah. Oh, lupa lah bro, ada I home. Di sini kat Roma. Hmm, kat home tu. Oi. itu Fortnite, Oi. Nak oh, buat apa tu oh semua Banyak dah M2 dapat. Tak tahu lah, kat aku sekarang ada satu roh. Eh satu rohlah hampir satu roh lima-lima Tapi base juga, base kita balik dengan tu by tu Ah Kau ada? <laughs> kau ada? ah base macam tu Susun lah, lagi. pagi lagi? Kena susun ah, lah Susun, susun lupa lah lupa, lupa, lupa. Aku nak letak dalam gun food tu Tak boleh susun berusah Tidak macam sebuah Apa? aku Haa, ah, kita susunkannya? Buang semua benda ni. Ha. Buang baju tu, ambil seberapa banyak IC. Yup. Jom ja. hmm, tengok ni dalam kotak bawah kanan ni. Kan okey tu. What the fuck? Em tu banyak bodoh M2. Oi oi. Duduk pintu. Jangan, jangan, jangan <laughs> buat terkejut. Satu kotak penuh. Penuh ah. kotak lut ni azli oh mazah we didn't oi apa gini mampu ke nak keluar tak yalah nak pagi-maging babi dan nak perdua dah babi malas sini ada lagi mari sikit-sikit roket ni boleh buat bincang bodoh Oke, okay, banyak di bawah kanan. Mm -hmm, betul. Dua kotak. <laughs> Dua, kotak. <laughs> Dua kotak pun ada. Hey, eh, jangan janganlah. Tambah dah tambah ni. roket kiri, kiri atas, kiri atas. tepi a tepi. Ni sisi tepi. Okay. Alright. Thank you for watching. Good game. And